Halo sahabat jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi salam budidaya Oke sahabat untuk video kali ini saya tidak berbagi pengalaman berbagi tip tetapi saya akan membagikan beberapa kejadian yang menimpa pada kolam budidaya saya sahabat dan memang untuk beberapa hari ini curah hujan di daerah saya ini cukup tinggi sahabatnya sehingga menimbulkan banjir bandang Dan sebagian airnya atau luapan airnya itu e, mengenai beberapa kolam saya sehingga ada ratusan ekor ikan nila yang siap panen itu lepas Dan bencana alam itu terjadi karena ada beberapa faktor penyebabnya, sahabat. Ya, baik dari faktor alamnya sendiri ataupun juga faktor yang disebabkan oleh tangan-tangan e, manusia yang sekiranya tidak bertanggung jawab, baik e, perusakan lingkungan, perusakan alam, maupun dari beberapa konstruksi bangunan yang sekiranya tidak memperhitungkan bagaimana efek atau dampaknya. Oke, sahabat, ini saya sedang berupaya untuk menyelamatkan sisa-sisa ikan yang dibantu oleh sahabat saya untuk membersihkan endapan-endapan eh, lumpur efek dari eh, banjir yang menggenang di kolam saya, terutama membersihkan bagian chambernya, sahabat. Ya, dan ini penampakannya sangat keruh sekali, sangat kotor. Dan ini harus segera dibersihkan sahabat ya, Karena bisa berbahaya Sebab e, jika tidak Segera dibersihkan Ini bisa menjadi tumpukan amoniak Yang berlebih Selain itu pula Bisa menyumbat daripada aliran air Yang menuju ke chamber terakhir sahabat ya, Karena di chamber terakhir itu Saya taruh pompa Dan apabila pompa itu Tidak terendam air Dalam posisi hidup ada kemungkinan pompa-pompa yang ada di chamber itu bisa terbakar sahabat Karena dengan kondisi dan keadaan yang demikian Saya harus secepatnya membersihkan Dan ini satu-satunya jalan atau upaya untuk menyelamatkan sahabat Untuk menyelamatkan sisa-sisa ikan yang masih ada Begitu pula menyelamatkan peralatan-peralatan yang saya gunakan terutama untuk water pumpnya Karena eh, apabila water pump ini tidak terendam air dalam posisi hidup bisa jadi eh, menimbulkan kerusakan pada water pumpnya itu sendiri Oke, sahabat. Mudah-mudahan di balik bencana ini ada hikmah yang kita dapatkan dan menjadi sebuah kesadaran betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, serta menyadari betapa pentingnya peran hutan. Begitu pula pohon-pohonnya. Juga bisa melihat betapa buruknya sampah-sampah yang berserakan. Sahabat, oke sahabat, demikian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekaligus bisa menghibur. Dan untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini, bantu subscribe, like, serta di komen. Jangan lupa pula bunyikan tanda loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan apabila saya mengunggah video-video yang terbaru. Demikian sahabat, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tampak lagi dalam video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.